selamat datang di channel youtube tips sehat alami pada video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai cara menghilangkan jerawat dengan menggunakan tomat hanya dalam waktu satu hari jerawat yang mengganggu kerap membuat sebal itulah sebabnya banyak orang melakukan berbagai cara untuk menghilangkan jerawat mulai dari yang alami hingga pergi ke klinik kecantikan untuk mendapatkan resep obat Nah salah satu cara alami untuk menghilangkan jerawat adalah dengan menggunakan tomat Menghilangkan jerawat dengan menggunakan tomat ini banyak digemari dengan alasan yang murah dan alami Selain itu tomat juga mengandung likopen dan antioksidan yang baik untuk kulitmu Dua senyawa itu merupakan zat yang baik untuk mempertahankan kesehatan kulit Tomat juga dipercaya mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Proses eksfoliasi juga penting dalam mengatasi jerawat. Beberapa peneliti mengklaim kalau tomat mengandung enzim yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Sebagai bahan eksfoliasi, tomat juga berperan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk di pori-pori dimana hal tersebut bisa mencegah munculnya jerawat baru tomat juga memiliki efek anti peradangan yang penting untuk mengatasi jerawat nutrisi pada tomat dapat membantu mengurangi kemerahan pada kulit yang merupakan salah satu efek samping dari jerawat lantas bagaimana cara menghilangkan jerawat dengan tomat Simak nah, terus video ini sampai akhir ya Pertama yaitu dengan konsumsi teratur Sebuah penelitian mengungkap mengkonsumsi buah tomat sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dapat mengurangi kerusakan kulit akibat paparan sinar UV Meskipun butuh penelitian lebih lanjut terkait pencegahan jerawat namun tidak ada salahnya kalau kamu mengkonsumsi buah yang kaya nutrisi ini Konsumsi tomat yang disarankan adalah dengan memasaknya terlebih dahulu agar likopen optimal diserap oleh tubuh. Ketika tomat dikonsumsi bersamaan dengan lemak nabati misalnya dengan alpukat atau minyak zaitun akan membuat kandungan likopen akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Cara kedua untuk menghilangkan jerawat bisa juga dengan menggunakan masker tomat. Cara membuat masker tomat tidaklah terlalu sulit. Tomat yang memiliki kandungan asam salisilat yang membantu menyerap minyak berlebih pada wajahmu dapat membantumu untuk mengatasi jerawat. Cukup dengan menyediakan satu buah tomat, maka kamu bisa melakukan cara membuat masker tomat sederhana ini. Begini langkah-langkahnya. Pertama, Cuci bersih tomat, dan potong agar tomat itu menjadi dua bagian. Jika sudah, oleskan irisan tomat tersebut secara merata pada wajah dan tunggu sekitar 15-20 menit. Lalu, bilas dengan air bersih. Agar mendapatkan hasil maksimal, masker ini bisa kamu gunakan rutin setiap malam sebelum tidur. Selain dijadikan masker, ada juga teknik lain yang sering dilakukan yaitu dengan cara menggosok-gosokkan tomat langsung ke wajah. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang memadai, diketahui bahwa kulit tomat memiliki kandungan antioksidan dan karotenoid yang dapat melindungi kulit dari kerusakan dan penuaan dini, serta mengurangi resiko terjadinya kanker kulit. cara menghilangkan jerawat dengan tomat mungkin efektif pada sebagian orang namun bisa saja tidak memberikan hasil pada orang lainnya hal ini terjadi karena kondisi kulit tiap orang itu tidaklah sama sehingga efek tomat juga bisa berbeda pada masing-masing orang sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter kulit untuk mendapatkan saran